lima website rahasia yang gurumu nggak mau kamu tahu. Pertama tinywow.com. Di sini kamu bisa convert file PDF ke file apapun. Dan salah satu tools favorit aku di sini adalah membuka kunci file PDF yang ini. Kedua jenny.ai Website ini bisa membantu kamu membuat blog post, esai dengan bantuan AI. Cukup dengan ketik judul topiknya, dan websitenya akan nulis otomatis buatmu seperti ini. Juga bisa hasilkan 99% bebas plagiasi, dengan cek plagiasinya dan praves kalimatnya dengan hitungan detik. Ketiga, wolframalpha.com Di website ini bisa bantu selesaikan soal pelajaran kamu dengan otomatis, seperti matematika, fisika, kimia, sejarah, dan lainnya. Contohnya aku pilih pelajaran matematika, lalu ketik soalnya di sini, dan jawabannya pun akan muncul dengan lengkap juga dengan penjelasannya. Keempat, antiago.com. Di sini bisa bantu kamu transkrip materi Youtube dengan cepat. Cukup copy paste link video materi YouTube-nya di sini, dan semua yang diomongin di videonya pun muncul berbentuk teks seperti ini. Kelima, openlibrary.org. Ini adalah website online library yang tersedia 3 juta buku yang bisa kamu baca dan download dengan gratis. Oke, semoga bermanfaat. Follow for more tips.